Berapa kali anda mengingat Nabi Muhammad dalam sehari? Berapa kali anda membaca sholawat kepada Baginda dan Nabi Muhammad dalam sehari? Tanyakan, ada Rabi'ah Adawiyah membaca salat kepada Rasulullah sepuluh ribu kali dalam sehari. Ditanya kenapa engkau membaca banyak banget, sederhana. Aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah nanti di padang masyarakat, di akhirat.